Catatan menyebut Andre bisa membuat 165 gol dari 169 laga selama masanya di tim junior klub asal Brasil tersebut. Tak jadi dibuang, Real Madrid siapkan tawaran perpanjangan kontrak untuk Asensio. Real Madrid dikabarkan akan segera memberikan tawaran perpanjangan kontrak kepada striker yang dirumorkan akan hengkang, Gianni Marco Asensio. Kabar ini jelas merupakan kabar baik untuk Asensio. Pasalnya, pemain 26 tahun itu tengah menjalani musim terakhirnya bersama Los Blancos dan sempat terombang ambing dalam ketidakpastian akan masa depannya. Asensio tampil sebagai penyerang yang menjanjikan ketika mulai karirnya bersama Real Madrid. Sayangnya, cedera lutut yang menyebabkan Asensio harus menepi dari lapangan untuk waktu yang cukup lama. Ketika akhirnya kembali merumput, Asensio gagal bersaing dengan pemain depan lainnya di Real Madrid. Hal ini menyebabkan sang pemain memperoleh waktu bermain yang minim sejak musim lalu. Bahkan musim ini, Asensio tercatat hanya satu kali tampil sebagai starter dan secara total baru bermain sebanyak 217 menit. Meski demikian, Asensio sudah menyumbangkan dua gol dan satu assist. Minimnya waktu bermain yang diberikan Ancelotti menyebabkan tersiar rumor yang menyebutkan bahwa sang pemain akan dilepas dengan status free transfer musim panas tahun depan. Ancelotti sempat mengakui bahwa Asensio berniat untuk hengkang dari Santiago Bernabeu, namun dilansir dari The Heart Tackle, manajemen Los Blancos justru akan segera menawarkan pertanjangan kontrak selama 3 tahun kepada Asensio. Tak hanya itu, manajemen klub juga menyertakan kenaikan gaji dalam tawaran tersebut. Peran Karim Benzema dan Ikrar Janji Vinicius Junior untuk Real Madrid Empat tahun silam, Vinicius Junior datang ke Eropa dan bergabung dengan Real Madrid sebagai pemain muda dari Brasil yang direkrut dari Flamengo. Vinicius sudah tepat gabung Madrid dan ketika Carlo Ancelotti datang melatih untuk periode kedua, proses adaptasinya berjalan dengan baik dan cepat. Menangani pemain berbakat tapi minim pengalaman bukan hal baru bagi Ancelotti. Perlahan, Vinicius dimasukkan ke tim utama Madrid dan mulai mendapatkan kans bermain, jadi starter hingga akhirnya jadi pemain reguler. Di antara mereka yang membantu Vinicius beradaptasi satu nama cukup spesial yakni Karim Benzema. Striker Timnas Prancis menjadi teladan baginya dan juga tanda mendilini depan Madrid. Saya pikir semuanya, Karim mengajari saya banyak setiap hari dan saya melakukan segalanya sehingga dia bisa mencetak banyak gol seperti musim lalu. Tutur Vinicius kepada gol. Fans Madrid pun tak perlu khawatir melihat Vinicius pergi dalam waktu dekat, sebab pemain berusia 22 tahun masih akan bertahan lama dan ingin mengukir sejarah dengan Madrid. Di Madrid, saya yakin saya bisa terus bermain di sini untuk waktu yang lama, baik saya sendiri maupun pemain muda lainnya yang bersama kami sekarang. Nama hingga Rodrigo, Eddie Valverde, Suameni, Ynermiletao. Kami memiliki squad yang sangat bagus sekarang dan dalam waktu tiga atau empat tahun akan jauh lebih baik. Urai Vinicius Real Madrid Kepincut pesona Son Hangmin Encelotti sudah lakukan hal ini Real Madrid disebut kepincut dengan Son Hangmin Los Blancos terkesan dengan performa penyerang Tottenham Hotspur tersebut Son Hangmin terus menunjukkan performa apik bersama Tottenham sejak bergabung pada 2015 silam